Jualan di. Guys, seperti apa? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Satrio Prasetyawan di channel Real Satrio. Guys, sudah lama banget aku nggak bikin konten ya? Guys, ya sudah, sekitar hampir tiga hari, mau ke 4 hari nggak bikin konten? Lo telat ngentot? I'm so sorry, guys. Gua minta maaf banget dikarenakan ada permasalahan pribadi yang harus aku selesaikan, ya. Emang, emang gua bukan manusia kali ya kalau nggak iya. ada permasalahan ya iya iyalah guys Sem karena semua permasalahan itu di manusianya juga kan manusia itu mempunyai masalahnya sendiri-sendiri guys I'm so sorry kalau misalnya masalah tersebut ini masalah pribadiku ini menghalangiku untuk berkarya dan menghibur kalian guys udah kalau sobat-sobat lagi oke okay, di video kali ini seperti biasa kita akan bikin eksperimen ya ini eksperimen dari, mintanya si Muhammad Ali Muhammad siapa gitu namanya Ya kayak gitu, ini or, namanya di sini orangnya Ini mintanya, Bang, jangan lupa lo nyampurin extra dengan Milo guys Hmm, Milo, dicampur dengan extra Joss. jadi kayak apa ya? Dan seperti biasa, gelas ini kosong dan tanpa ada yang namanya itu bantuan seperti perasa Kayak gula gitu, enggak, enggak ada Ini real murni rasa dari ini dua dua-duanya ini loh ya udah nggak usah basa-basi lagi kita akan mulai jangan lupa sebelum nonton video-video ini jangan lupa subscribe like comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian bantu aku sampai 100.000 subscriber guys tahun ini atau bisa sampai 100.000 subscriber ya dan aku ngasih info untuk kalian subscriber lama aku ya Info 1000 subscriber saya akan mengadakan giveaway saldo dana sebesar 20 ribu untuk satu orang pemenang dan aku mencari 5 orang 5 orang pemenang untuk mendapatkan saldo dana guys menarik kan siapa yang nggak mau duit yeah. aku mau buka ini dulu langsung campurkan. <tuk> ah. Oke, langsung kita masukkan Milo, Milonya guys, ya. Yeah. Langsung kita tuangkan. oke. Oke udah jadi satu ini ya. Mungkin aku bisa katakan di sini kelihatan yang menang ini Milonya. Ini. Langsung aja, ini udah ada air. Oke, kita tuang. Iya, yes, yes, yes. okay. Coba. Hmm. Yeah, yeah. oh, tadi ada kendala tiba-tiba uh, aja ini langsung muter gitu loh, kok mengembang gitu seperti kayak kolah gitu loh, wow, kau tau ini? Oke okay, kita akan coba, ya, kita akan coba, oke? Okay. Jangan lupa subscribe guys, ayo bantu subscribe sampai seribu subscriber kita akan mengadakan giveaway satu dana guys, ayo subscribe, ayo cepat seribu subscriber yuk, ayo cepat cepat cepat, oke? Okay. Langsung aja kita mulai, yuk, jangan lupa mantranya cupapi api mungu nyenyu, cup api nyenyu, cup nyenyu, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, Ini rasanya enak banget ya guys, saya bisa katakan ya hmm. Oke, langsung aja gue bedah dari minuman ini Ini bisa gue katakan ya Milo campur dengan estera ya Ini rasanya ini nyatu banget gitu Hampir ini Si estera ini nimbangin si Milo Gitu loh. bisa katakan ini enak banget cocok nih kalau kalian mau kayak macam hmm, kayak susu mau distaminain atau gimana gitu mau kenaen berenergi gitu cocok nih buat kalian yang mau nyoba hmm. siapa yang mau nyoba nggak ada ya, ya udah <tik> rasa susu sama rasa hewa, apa es Jos ini udah bisa ku katakan nyatu banget langsung aja itu poinnya menyatu nyatu banget soalnya apa ya Milu ini kan bisa kekuatan ini kayak susu yang ada rasa gurih-gurihnya ya, dicampur dengan energiknya eee... ya yang ada e, mungkin apa ya pengawet, kurang atau sih pengawet atau gimana sih zat aktif oke okay, zat aktif ya taulah rasa extra itu kayak gimana gitu loh tapi ini sumpah enak banget dan aku mau ngasih ini nilai e, sebanyak 7 per 10 oke okay? yaudah thank you sudah nonton video ini sampai habis ya. Semoga ini bisa menghibur kalian ya. Oke. Okay? dan Jangan lupa subscribe, aktifkan at lonceng notifikasinya, like, comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Aku mau ngingetin sekali lagi ya. Channel Rio Satrio sampai 1000 subscriber ya. Kalau bisanya ini bisa sampai 1000 subscriber ya. Aku mau ngadain giveaway saldo dana sebesar 20.000 untuk satu orang pemenang dan aku mencari 5 orang pemenang untuk mendapatkan saldo dana tersebut guys. Ya, Intinya gitu guys. Kalau kalian ingin dapatin saldo dana guys. Caranya gimana sih Bang? Caranya kalian cukup subscribe, lonceng notifnya aktifkan, like, comment, dan share video ini ke semua teman kalian Dan kalau kalian ingin request ya, bang tempat, coba campurin ini, campur ini, campur ini, campur ini Ya kalian cukup komen aja di bawah, oke? Okay? Langsung aku bikinkan, ya gak usah basa-basi lagi Ya, langsung, oke? Okay? Yaudah, sekian dari itu, oke? Okay? Thank you, sudah nonton video ini, ya dan gue, Satirio Operasi Awan Pamit undur diri, see you next time video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye, dan